Hai nonton hoki di pinggir arena arenanya semuanya rata selamat pagi adik-adik Teruna ada sukacita sih pagi ini kita bakal belajar dari satu Tesalonika 3 ayat 6--7 yang punya temanya itu memberi semangat dan juga menghibur tapi sebelumnya kita satu dulu dalam doa untuk mohon pimpinan Roh Kudus Mari kita berdoa Kembali kami datang hadirat-Mu Tuhan dengan segala ungkapan syukur kami atas berkat Tuhan yang begitu baik melingkupi kami. Saat ini kami mau membaca firman-Mu, Tuhan, yang mampukan kami dapat mengerti, merenungkannya dan kemudian memberlakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita buka yuk 1 Tesalonika 3 ayat 6 7. Kakak sudah batasin tadi. Kalian kan belum. 1 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 7. Kakak bacain ya Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu Dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu Dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami Dan ingin untuk berjumpa dengan kami Seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu Maka kami juga saudara-saudara Dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sobat Truna, hari ini kita bakal belajar sama-sama dari Sabda Bina Teruna Harian. Di sini penulis-penulis, ketika saya melayani di Pasaman Barat, ada seorang bapak yang harus kehilangan anak remajanya karena kecelakaan. Peristiwa ini memukulnya dengan sangat keras dan tiba-tiba. Saya tidak akan menyalahkan jika bapak itu kemudian menghabiskan waktu yang lama untuk mengeluh dan berduka. Ternyata bukan demikian yang terjadi Hari ketiga sesudah kecelakaan itu Ia hadir dalam ibadah hari minggu Apakah perasaan duka citanya sudah berakhir? Apakah kesusahannya telah hilang? Tentu belum Namun yang terjadi adalah Bapak itu berlari Dan bersandar kepada Tuhan Berlari artinya berdoa dan bersandar itu artinya berserah pada Tuhan Itu adalah sebuah-buah iman yang menghibur dan memberi semangat setiap orang yang melihat serta mendengarnya. Paulus juga beroleh semangat dan menghiburan yang sama atas berita tentang jemaat di Tesalonika. Timotius yang diutusnya untuk menopang jemaat di Tesalonika pulang dan membawa berita tentang keteguhan iman mereka. Jemaat di Tesalonika tetap teguh beriman pada Kristus sekalipun berhadapan dengan kesusahan. Ini membuat berita yang memberi sukacita cita dan juga kekuatan kepada Paulus yang saat itu juga mengalami kesusahan Sobat Teruna, siapa yang mengatakan bahwa kita tidak bisa berbuah artinya berbuat baik dan benar di tengah-tengah kesusahan banyak orang yang menghadapi kesusahan dengan mengeluh namun ada juga banyak kesaksian dalam Alkitab yang menceritakan bagaimana orang menghadapi kesusahan dengan tetap setia beriman kepada Kristus bagaimana dengan kita? Apa yang akan kita lakukan ketika mengalami kesusahan, mengeluh, atau tetap setia menyatakan buah iman, yaitu melakukan firman Tuhan. Mari kita tetap setia berdoa dan beribadah pada Tuhan, serta memohon penghiburan dari roh kudus. Dengan demikian, kita tetap dapat berbuah, yaitu berbuat kebaikan dan kebenaran yang memuliakan Tuhan Yesus. Demikian renungan kita pada pagi ini. Yuk kita minta roh kudus menguatkan kita dalam menjalani hari ini sebagaimana ajakan renungan tadi untuk terus menghibur dan memberi semangat kepada orang lain. Mari kita berdoa. Allah bapak di surga, di tengah kerapuhan kami sebagai manusia, kami membutuhkan engkau. Namun di satu hal lainnya juga kami perlu orang lain untuk menghibur dan memberi semangat. Juga mampukan kami ya Tuhan untuk memberi semangat pada orang lain dan menghibur orang lain juga. Sehingga hubungan relasi kami dengan yang lain juga boleh terus berkembang dan bertumbuh di dalam Tuhan. Pakailah kami menjadi alatmu pada hari ini Tuhan biarlah hari ini kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapak dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi Teruna.